syolah jak dan datar. Dujung. perkemahan. Ini berarti jembatan. di pos pendaftaran masih naik lagi. Hai, disinilah menuju tempat perkemahan ya. ceirup cibadak jalanan bejo kemudian ciri-ciri badaknya tempatnya lebih tumbuh pohon-pohon pinus -pohon yang rimbun. juga segala untuk sepas-pas foto. penangkaran elang. Iya. Nah, di sini sedang tidak ada. Nah di sinilah kita masuk ke penangkaran yang kedua. show display hitam. Satu lagi. Beres lagi, berdiri. Ada beberapa lang. satu kandang, satu lang. Nah, ini ada lagi yang kandang keempat. Ya, inilah penangkaran yang ada di Gunung Salak Satu.